Ya nomor satu diagnosis ya, nantanya pasien laki-laki waktu -laki tahun bicara pelu satu jam yang lalu sejak saat sedang menonton televisi tiba-tiba mulut pasien mencong, mulut mencong bicara pelu ya. Adanya kelemahan terbakar sesisi kiri, bicara cadel, pandangan ganda, jari kepala. Ini ginangan dagang moninervus optikus ya. Dari potensi kencing manis tidak terkontrol ya. Setidaknya 21 tahun yang lalu. Farm ya. Tensis resmol 100 ya. Satu neurologis. Tidak mampu menggerakkan mata ke arah medial atas dan bawah. Hemiparesis sinistra. paresis nervus tujuh sentral sinistra. refleks fisiologis ekstremitas kiri meningkat. Ya. Karena normal. Winshki ekstremitas kiri positif. Jadi ini stroke sistem vertebro kanan. Ya. Jadi ini paras nervus 3. ya, dengan menggerakkan mata ini paras RL 6 OS 4-nya. Oblikus Uh, okul motoris motorik dua hanya geser motorik luar Hai fisiologis ya, jadi stroke vertebrobasilar ini hemipar Atau alternan. Keyword-nya adalah lesi otak selalu kontralateral lateral motorik. Nomor dua datanya antibiotik ya. Uh, wanita 24 tahun tidak bisa buka mulut seminggu lalu kecelakaan jatuh dari balkon lantai dua. Uh, kemudian jatuh di gunung rongsokan ada serpin besi menancap di paha fulness trachatum namun besi dicabut luka di sendiri. Jadi ini tetanus kemungkinan ya. tetanus adanya trismus ya. trismus tidak bisa buka mulut jadi kita beri metro ya. trangidazol kinematika ditanya diagnosis ya. kaki 68 tahun berat saat melangkah sulit mengangkat dengan saat bangun tidur untuk sholat semakin berat 2 jam kemudian lengan dan tungkai kanan hanya dapat digeser saja Pasang sulit bicara, sulit mengerti pembicaraan keluarganya. Wanita di kepala tidak diketahui, periode hipertensi, kencing manis tidak terkontrol, 15 tahun, CT scan, gambaran hipodens, lobus temporal kiri. Jadi ini stroke, infak, trombotik sistem karotis kiri, apa sih ya? Jadi ini parasutnya. Nervous tiga kanan, seperti kasus nomor satu tadi. Adalah satu ya, yang kalau fatty itu, pada saat ini pasti Ini nomor 4 ini ditanya diagnosis stopis. Laki-laki 62 tahun tidak bisa bicara, saya hari masih mengerti, tapi apa yang orang lain... Katakan, ini afasia broca. Afasia broca itu di korteks frontalis. parietalis ini punya vernik ya, vernik itu afasia sensorik. Afasia jenis lain itu transkortikal ya, ulangi perkataan orang lain kan. Ya. lima ini ditanya diagnosis ya. serpenusi tadi di paha pulnus aseratum cetanus kalau ya. abscessore bree itu ring enhancement ya. penyengatan Oke, nomor 6 pemeriksaan foto vertebrae lemah kaki kanan kesemutan, baal tidak bisa fleksi kanan, jadi lumbar 2-4 Nomor tujuh, tanya-tanya bicara pelo satu jam yang lalu, pak, laki, laki 43 tahun, tiba-tiba ya, setiap nonton berbencong, lemah mbak, sisi jadal dari kepala. Pertensi tidak terkontrol satu tahun yang lalu, tekanan darah 50% ratus. sinistra di pemvis, neuro, nervo-virus, nervo-7, central, sinistra setiap sekian tidak ada perdarahan, jadi ini termasuk defisit neurologis ini pares, uh, sinistra serta paresis nervos sinistra ya. pares sinistra faktor risiko terkontrol sehingga meng mengarahkan ke kondisi stroke stroke embolagic disingkirkan mengingat pada setiap sekian ini tidak ada perdarahan ya. nah, kalau pada stroke di alami pasien, maka bila dialami onset kurang dari 6 jam ya, bukan onset ya. dapat diberikan yang namanya TPA ya, atau trombolitik ya. autoplaser dulu Dosisnya 0,6 sampai 0,9 mg per kg bb Kalau eparinisasi atau LMWH itu anti keunggulan Tidak diperlukan untuk penanganan stroke, kecuali diberikan untuk cegah DVT Pada pasien yang tidak lama nantinya Opsi D ini tidak kita pilih, penitoin. mengingat pasien tidak ada kejang ya dan opsi E itu citicoline itu bukan penanganan utama namun bisa diberikan sebagai neuroprotector saja ya Oke okay, nomor delapan ya, nanya etiologi ya anak 15 tahun, demam tinggi, tenggorokan, kering ya hidrofobi, aerofobi agitasi, gigit hewan saat berkema, positif fullness, pemvis, full fullness multiple, sudah tampak mengering. Jadi, diagnosisnya adalah rabies ya. Rabies itu disebabkan oleh RNA virus, family rhabdovirus. Jadi, prodromal, eksitasi, fotofobia tadi ya. Dan juga paralisis ya. Oke, nomor 9, gejala ya. Ditanya gejala... Laki-laki 65 tahun stroke 2 bulan lalu MRI infak di gyrus presentralis kiri dengan fisura longitudinal menjadi kelumpuhan otot tungkai sebelah kanan ya kalau lumpuh wajah itu nervus 7 ya, fase alis Oke nomor 10 tanya diagnosis Laki-laki 70 tahun tiba-tiba terjatuh ya tiga jam lalu, belum pernah menderita seperti ini sebelumnya. Hai hmm. mereka sarap lain ya, Pak. DM dan pertensi sejak dua tahun lalu, GCS masih lima belas ya 4 M6 V5. Tekanan darah meningkat dan ya, 160 95. suhu meningkat 38 derajat Celsius periksa neuro, lemah anggota tubuh kiri bambing kiri, positif jadi stroke infak kalau yang merajik itu TIK naik penurunan dan keseleraan. kalau mengenai merajik atau NH ini lemah tiba-tiba keywordnya oke, eh, nomor 11 Kitanya diagnosis banding ya Lagi-lagi 55 tahun penurunan kesadaran Mendadak 6 jam sebelum masuk rumah sakit muntah jari, jari kepala, tekanan darah tinggi 10 tahun, YCS 7 ya Tekanan darah 2110 uh, Lalu Brzezinski Negatif artinya ini Untuk DDS ya, hanya Dapat disingkirkan ya parosi nervus 7 dan 12 belas sentral, ini paresis dekstra, menjadi stroke kemungkinan hemorrhagic uh. ya, merijik, tapi pada soal ini tidak ada pilihan ya, jadi yang paling mendekati aterotrombotik karena dari riwayat darah tinggi ya. Oke, okay, nomor 12 ini ditanya antibiotik Sulit buka mulut setiap hari lalu perut tegang Seperti papan punggung Opistotanus ya Khas pada Totanus ya, terbukti dengan ini melentingnya Kejang 10 kali tanpa rangsang Tetap sadar Tiga orang kena pisau Ini reward for the nya. Levelnya semua, jadi tetanus itu berikan sebenarnya metro ya, metro tapi dosisnya 15. Ini gram per kaki baby, per jam ya, dalam 8 jam, jadi kita pilih tetrasiklin yang ada ya. dan penyama turun distana hal. Ini jadi salah dosisnya. BB-nya juga belum tahu. oke, 13 Oke. Nomor 13 tanyanya di analisis wanita 65 tahun lemah badan ya. sebelah kanan setelah sarapan pagi pasien mengalami lo wajah merot ke arah kiri lidah deviasi ke arah kiri kekuatan anggota gerak kanan 2/2 tekanan darah 140/95 skd 275 restora 50 jadi ini stroke ischemic at causa thrombus ppdnh emboli sadai saat aktivitas, kalau rambutnya sangat siwak dan istirahat, oke nomor 14 belas ini ditanya pengobatan pencegahan stroke perulang itu antiplatelet oral. Kalau antikoagulan baru untuk yang emboli. Ini karena stroke. Nomor ini podans. Ini keyword untuk trombotik. Oke nomor 15 ini ditanya terapi penurunan kesadaran berliur, takut dengan air ini kemungkinan rapies ya. jadi serem anti-rapies karena ya. pas ini ada gejala penurunan kesadaran adanya persalifasi ya. kemudian kalau ada era tambang ini, biasanya ada kelelawar serum antirabias nomor 16 ini ditanya diagnosis laki-laki ya. 50 tahun kelemahan anggota gerak kiri ya. kelemahan mendadak tidak ada penurunan kesadaran maupun muntah Dia ada TIK berarti ya. yang meningkat TIK tidak meningkat halo tekanan sesuatu per seratus kal kodoknya negatif berlinier negatif lalu horisontal tekanan tidak dapat menggerakkan mata ke arah medial lalu atas dan bawah menggerakkan dapat menggerakkan ke arah temporal pleg ada fisiologis ekstremitas kiri meningkat ini stroke vertebrobasilar kanan ini lagi ini alternan Oke, nomor 17 17 tindakan awal gigit anjing sekitar harus cuci luar ya. gigitan dengan sabun